Ini dia tujuan ke airport, Perretola Ya habis ini kita naik taksi, pilih yang mana? Oh yang paling depan, yuk kita pilih. Ini nangka, wow. Gede banget gilingan. Itu dia pemanasan sama bule dan pak Lee yang kocak banget Halo cumi-cumi, ini dia part 2 yang ditunggu-tunggu. Siapkan nasi padang, sebatang samsu, es teh anget, Chiki, Starbucks dan selamat menyaksikan. sekarang gue lagi ada di San Gimignano. <laughs> Ikutin gue jalan-jalan ya sama Bully Halo. San Gimignano adalah kota perbukitan di Italia yang ada di Tuscany di sebelah barat daya Florence atau Firenze. Jadi deket ya sama Firenze butuh sekitar 1-2 jam dengan mobil kota kecil ini dikelilingi oleh tembok dari abad 13 itu ada prosciutto. Dari dari sini baunya udah ada pecorino. Pecorino itu keju kambing. Toh roti. No, eh uh, no. cheese. It smells like cheese. And cheese, cheese. Oh so prosciutto. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. It smells like cheese. <laughs> Kata <laughs> ke <Ketika> bau Mas ya? <laughs> Gane! Gane! Look Woof woof! Gane! Check Gane! Gane! <laughs> cingiale eh, ah, babi hutan Ya Cingiale Ya cinggian Cingiale Sì Questa è <cinghiale>. Wild boar <laughs> Kota tuanya berpusat di alun-alun Ini Piazza Yang bernama Piazza della Cisterna <SILENCIO> Marsilio San Gimignano memiliki menara pencakar langit di abad pertengahan salah satunya yaitu Torre Grossa, tingginya sekitar 54 meter. Ini adalah Duomo di San Gimignano yang terletak di Piazza del Duomo, merupakan gereja abad ke-12 dengan lukisan dinding karya Giraldaio. Lanjut, sekarang kita lagi berhenti di suatu tempat mau ke Kretesene. Nah, namanya juga Buli. Fotografer, ya, beberapa kali kita sering banget berhenti untuk foto-foto. Pas lagi ada gambar yang bagus, pemandangan yang bagus, ya, udah kita berhenti turun foto-foto. Ya, kita udah sampai di Crete Senesi. Nah, Kretes Senesi ini adalah area di Tuscany berada di bagian selatan Siena. Terdiri dari perbukitan dan hutan antar desa. Sekarang kita mau ke restoran karena kita lihat di situ ada suatu restoran agak ke atas. Waktunya udah jam makan siang sih. Nah, ternyata udah sampai di sana, restorannya itu nggak buka. Mereka hanya buka untuk aperitivo, untuk appetizer aja kayak kopi atau snack. Ya ya sudahlah. suara misteri. Suara apa itu? Itu adalah fajano. Fajano itu sejenis burung atau ayam ya yang ada di sekitar situ. Jarang sih memang. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu kayak seperti pisan Halo. Itu dia tadi jalan-jalan gue sama bule dan Pak Lee. Nanti jangan lupa kalian like, comment, subscribe, subscribe. <laughs> subscribe, jangan lupa subscribe supaya IQ kalian bertambah berapa? 0,7 persen? 0,7 persen? <laughs> dan uh. jangan lupa subscribe juga uh, YouTube-nya bule, apa namanya? Lupa youtube ya, gitu. <laughs> Yulia Yuli, uh, ya, yeah. travel, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ke ya, kasih, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Aku ya, ya, ya, nanti. nanti, nanti, nanti di di di uh, okay. ya, ya, ya, ciao. ciao. ciao. ya,